Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Kang Apa kabar teman-teman semuanya Semoga sehat dan tetap bersemangat Saya ingin menyampaikan Kabar gembira nih Dalam rangka hari Sumpah Pemuda Akan diadakan festival Youtuber lomba karaoke Lagu-lagu karya Samsir Wow Tentunya berikut dengan membuat video klipnya Nah kalau untuk lebih Kalian kunjungi aja lah channel Prajurit Berkarya. Apa? Channel Prajurit Berkarya. Kita tunggu apa lagi? Ayo kita jadi juara di sini. Hadiahnya -hadi gila-gila oke okay banget ya. Takkan lagi bertahan untuk selalu bersama